So di sini beliau ya kan menulis judul seperti masuk ke masa depan, kok bisa gitu kan? Ha, dibuat bingung oleh perbedaan ini, culture shock in Malaysia #1. So saya penasaran sekali guys, kenapa Fikri sampai mengatakan seperti masuk ke masa depan Kenapa Fikri mengatakan seperti itu gitu kan Dan dia juga bingung dengan perbedaan ini Perbedaan apa yang akan dibahas oleh Fikri So jom, saya sudah penasaran guys Apa yang akan disampaikan oleh Fikri ini Jangan lupa untuk subscribe dulu guys ke channel Fikri Sebelum menonton video ini lebih lanjut Jom kita tengok videonya, let's go Oke okay. Amazing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabar e, kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan Amin. serta segala penyakit Amin ya Allah. Dan jangan lupa guys untuk selalu, selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita selama e, ini. Oke guys, habis ini saya akan memberikan satu lagi pengalaman saya biasa dibilang culture shock ya. Jadi culture, uh, ada oh, beberapa sebenarnya culture shock yeah. yang saya alami, tapi mm -hmm. mungkin ini khusus untuk yang satu ini agak lebih panjang gitu guys. Khusus untuk okay. yang satu ini mungkin satu video dulu guys. Jadi saya mengurutkan uh, culture shock ini secara berurutan dari awal pertama kali saya menjejakan kaki ke Malaysia. Jadi saat itu kita baru pertama kali sampai uh, di Malaysia, tapi kita masih ada di dalam pesawat terbang belum turun lagi. Mm. Nah, di saat itu aku dan Anton itu mengalami kejadian yang cukup pelik ya, cukup uh, unik juga bisa dibilang seperti itu. Jadi jam di handphone aku itu sudah menunjukkan 18.30 setengah 7 tapi di jam Anton uh, jam 17.30. Jadi nggak tahu ini guys, jam Anton, Anton dia pakai iPhone, pakai iPhone. Oke, okay. jadi ada perbedaan satu jam ini membuat kami sempat bingung ya Bang ini yang ngaco jam-jam aku apa jam kamu gitu ya yang ngaco ini yang error ini punya aku atau punya kamu gitu kita sih menyadari ya guys bahwa oleh Indonesia itu berbeda satu jam harusnya Betul. jam aku sama jam Anton juga sama kan harusnya sama gitu tapi kita tidak nah, sempat sebenernya. bahas itu langsung pada hari itu sampai beberapa hari kemudian itu saya cek uh, WhatsApp di handphone saya ini saya tahu persis guys saya tahu persis waktu di Indonesia itu saya berangkat jam berapa saya naik bus jam berapa itu saya tahu persis karena saya hubungi istri misalkan Umi udah Abi udah berangkat ya gitu saya tahu jam itu adalah jam misalkan setengah delapan misalkan di Indonesia itu setengah 8 nah anehnya ketika saya lihat WhatsApp di Malaysia pada saat itu itu berubah yang tadinya jam setengah delapan berubah menjadi jam setengah sembilan guys 830 Terus ketika saya naik bus waktu di Indonesia itu uh, saya lihat persis jamnya itu jam 10 pagi. Nah ketika saya di Malaysia kok jadi jam 11 gitu. Ini saya makin bingung guys ini apa maksudnya ini kenapa jadi gini ya gitu kan. Terus uh, setelah itu saya mempelajari kan saya mempelajari gitu uh, waktu subuhnya waktu zuhurnya gitu kan waktu asarnya maghribnya dan isyanya seperti apa gitu. Ternyata memang kalau bis, misalkan kita tidak merubah jam Indonesia pun sebenarnya guys ya. Suasananya sama guys. Subuhnya, subuh Indonesia ya segini suasananya seperti ini gitu. Gelap, okay. terangnya sama gitu. Uh -huh. Asalnya seperti ini, zuhurnya seperti ini. Kecuali memang di maghribnya. Kalau nggak salah, maghribnya memang di Malaysia itu... Uh, dia jam 8 atau mungkin jam 7 di Indonesia. Itu baru gelap. Baru okay. gelap guys di sana itu. Tapi di lain hari itu saya lihat jam setengah 8 atau di Indonesia itu jam setengah tujuh itu baru gelap di sana juga hmm. jadi mungkin kurang lebih sama lah sebenarnya waktu ya. eh, apa maghrib seperti Isa segala macamnya sama kurang lebih mungkin di sana agak agak lebih panjang sedikit pada okay. saat itu itu di Semenanjung harusnya kan sama dengan waktu Indonesia Barat kan iya kan harusnya sama dong di daerah Sumatera gitu kan sama harusnya kan nah ternyata setelah saya searching saya googling Ternyata memang dahulu tuh sama, guys. Malaysia itu sama. Cuman di pada tahun 1981 kalau nggak salah. Koreksi yang benar adalah 1982. Terjadi penyama rataan atau persamaan jam untuk oh. menyamakan dengan jam di Borneo. Oh, jadi saat oh, ini sama, okay. kalau nggak salah GMT plus 8 ya, GMT plus 8. Nah kalau di Indonesia kan ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, gitu kan. Itu banyak di Indonesia kan. Nah di mereka tuh nggak, di Malaysia itu sama semua. Oke. Alasan lain dibalik, dimajukannya satu jam ini juga ada alasan-alasan terkait ekonomi juga guys. Singapura juga ikut ya, ikut ikut maju satu jam juga untuk memudahkan kerjasama ekonomi antar kedua negara, Malaysia dan Singapura guys. Oke. Dan memang kalau saya lihat lagi guys ya di email Di email itu saya sudah saya dapat itu kan Apa e, pemberitahuan gitu mm -hmm. Nah seperti ini Ini berangkat dari Jakarta atau CGK okay. Atau CGK itu pukul 14.50 Tapi di bawahnya di disini 18.05 Kuala Lumpur Nah di disini ada tulisan 2 jam 15 menit Seharusnya kalau 2, 2 jam 15 menit Itu harusnya kan 17.05 kan 17 Oh iya sih Itu kenapa disini 18.05 Itu pikirannya itu itu Jadi Aha. ternyata mungkin seperti itu ya Ternyata memang Mengikut uh, jam sana Itu adalah waktu di Kuala Lumpur, waktu hmm. di Malaysia, okay, gitu guys. Okay, okay. bukan perjalanannya yang panjang ya, bukan tiga jam gitu kan? Harusnya kalau di kita lihat-lihat ini, oh tiga jam nih, perjalanan yeah, bener -bener. itu kayak pendek, gitu kayak dua jam gitu. Padahal memang dua jam, tapi di Malaysia itu otomatis berubah ketika harusnya sana Indonesia jam tujuh ah. di Malaysia berubah langsung jadi delapan Oke. Okay. Memang kayaknya khusus untuk uh, iPhone guys ya itu kayaknya dia nggak otomatis Indah. ikutin uh, zona waktunya Aha. di Malaysia guys kayaknya nggak sebab teman saya juga di si di dia di mengikuti zona waktu di Malaysia tapi ketika di Indonesia dia nggak, dia berubah. nggak otomatis berubah guys zona oh, waktunya nggak okay, otomatis okay. berubah kayaknya untuk iPhone memang harus di lagi deh harus disetting manual ya harus diatur lagi soal waktunya kan? gitu guys tidak hmm. otomatis seperti di HP saya yang okay. Android yang biasa-biasa aja unik juga sih unik juga tapi memang kalau belum tahu kita uh, agak sedikit aneh lah tapi kalau yeah, misalkan okay. kita cari tahu kita lebih dalam lagi ternyata di dalamnya itu ada sesuatu ilmu ada sesuatu ada sebuah rahasia gitu ada sebuah sejarah ya Mungkin bisa aja sih saya sekilas mungkin tidak menghiraukan hal ini gitu Oke cuman beda satu jam di sini jam 17 Oke okay. jam 16 gitu Oke Guys saya harap jadi sebuah informasi yang berguna jadi uh, saya dulu sebelum ke Malaysia saya tahunya malaysia Indonesia bedanya satu jam ternyata memang perbedaan satu jam ini karena Malaysia mempercepat satu jam uh, semulanya sebenarnya sama dengan Indonesia aja tapi akhirnya pada 1982 mereka uh, menyamakan Zona waktu mereka Menyeragamkan zona waktu mereka dengan di Borneo Jadilah okay, seperti ini. Malaysia Timur. Oke, nah, selanjutnya okay, mungkin guys Untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, guys selesai videonya so itulah tadi ya video dari Abang Fikri <laughs> Dan ya sangat-sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Abang Fikri ini Berkenaan dengan masa ataupun waktu ya yang ada di Malaysia Jadi ya kaget juga sih kenapa istilahnya mungkin HP-nya Fikri ini canggih banget gitu Jadi langsung otomatis sedangkan HP-nya Anton iPhone ya kan iPhone kan harusnya canggih gitu guys tapi ya karena Biasanya belum disetting untuk automatic jamnya. Jadi, kalau automatic jamnya, dia akan mengikuti biasanya seperti itu sih. So, ya, yeah. ini baru ke Malaysia. Kalau saya dulu di Arab, 5 jam loh, guys. Asli, dan itu bulan puasa, bener gak sih? <tuh> ah, lima jam ya, 5 jam. kayaknya bener-bener lima. Jadi, saya puasa itu dari Indonesia, dan saya sampai sana, guys, itu masih jam 5 sedangkan maghribnya itu jam tujuh. So, saya langsung buka aja di sana <laughs> ngikutin waktu yang ada di Indonesia tapi di situ ya udahlah nggak apa-apa gitu saya bayar hutang satu lah kalau memang nggak bisa gitu tapi memang bener sih kalau kita istilahnya puasa dari Indonesia gitu sampai sana belum maghrib ya jangan buka dulu gitu nunggu maghribnya di sana baru kita buka gitu guys kayaknya seperti itu sih jadi waktu itu saya juga mengalami hal yang sama ya jadi ketika ke Arab Saudi itu pertama kali saya juga shock banget sih. Jadi di sana itu kayak eh bukannya udah malam tapi masih siang gitu. Dan di sana itu juga azan maghrib di sana masih agak terang guys. Jadi masih terang seperti itu. Banyak kan video-video di masjidil haram itu kan azan maghrib saja kita bisa lihat itu langit masih terang seperti itu. Dan itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia azan maghrib itu udah gelap. Nah situ Jadi kita juga mengalami Wow beda banget sih Tapi kalau untuk subuhnya sama Cuman di maghrib aja sih yang beda gitu Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, dan jangan sia-siakan waktu, guys, karena waktu akan terus berjalan. Dan ketika waktu itu sudah berada di belakang kita menjadi memori, maka memori itu akan ada dalam pikiran kita. Kalau memorinya indah, maka kita akan bahagia; kalau memorinya buruk, maka kita akan... Menyesal selama-lamanya, jadi pergunakan waktu karena Will Jadi, pergunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Terima kasih sudah tinggal video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe, guys, channel Abang Fikri dan juga saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.